Dan saya berpesan kepada seluruh perguruan Al-Hikmah dan Majlis Al-Hikmah. Ayo semangat untuk terus belajar. Semangat untuk menjaga istiqamah, mengaji. Karena salah satu bekal yang kita bawa ke akhirat adalah Al-Quran. Keberkahan belajar, Majlis Ilmu. Bahkan kata guru saya, ada surga di dunia. Barang siapa yang masuk surga di dunia, insyaAllah di jami masuk.